kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita mendapatkan info spesial dari Bang Ariel persahabat ya di akun pribadinya Bang Ariel menginfokan bahwa setiap hari Senin dan Kamis akan ada acara Poles Kepo in Lesti persahabat ya kita wajib nonton kita harus dukung untuk tentunya idola kesayangan kita. di sini tentunya para sahabat ya ada info spesial yang mana ada faktor baru video terbaru di acara Poles kali ini ada sebuah kalimat caption dituliskan awalnya kurang percaya sama pepatah berawal dari candaan jadi beneran eh sekarang jadi ngerasain berawal dari candaan di one man show jadi kepelaminan. Nah, spesial episode Poles Kepo in Lesti hari ini, dede akan mengulas kembali perasaan dede Lesti ketika pertama kali bertemu kakak Rizky Bilar di One Man Show. Tunggu-tunggu ya, sahabat Tunggu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Saksikan Poles Kepo in Lesti setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Tentunya eksklusif hanya di video, para sahabat, ya. Kita dukung, kita support, kita doakan untuk hubungan Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu diberikan. Kelancaran kebahagiaan Amin ya Alamin. Berikutnya para sahabat kita lihat juga Di sebuah unggahan spesial Dari ig nya Teh Lisna Para sahabat ya luar biasa Tentunya Teh Lisna lagi bersama Kak Rivi Evi. Ini para sahabat, Sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Teh Lisna Bu Manager Rivi Evi Ngapain apa ya kita ini Wow para sahabat ya bakal ada kejutan Kah hari ini Mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan foto freeware. Lesti memakai ada Sunda Prosahabat, ya pastinya bakal cantik dan luar biasa banget. Mudah-mudahan tentunya kejutan ini akan diberikan hari ini. Dari Lesti Persahabat, ya Nuansa. Di dalam foto tersebut ada Nuansa ke Sunda-Sundaan ya Kita makin penasaran aja. Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kejutan dari Teh Lisna, Kak Rifi, dan Lesti untuk kita semua para fans. Dan berikutnya para sahabat, kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang mana tentunya kita membahas souvenir Leslar. Para sahabat ya dalam acara lamaran, tentunya ada berisi parfum ya para sahabat ya. Ternyata parfum ini tentunya hanya ada seribu PCS para sahabat ya dalam di dunia. Para luar biasa, tentunya souvenirnya buat lamaran aja mereka pilih yang paling spesial. Yang unik para sahabat ya apalagi tentunya souvenir dalam rangka acara pernikahan nanti pastinya bakal luar biasa Kita doakan saja mudah-mudahan tentunya idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan Postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun instagram Leslar underscore Yang menahan sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah souvenir buat lamaran aja mereka pilih yang paling spesial dan unik hanya ada seribu paks di dunia Apa kabar nanti Buat souvenir pernikahannya Pastinya akan mewah para sahabat yang bertabur kemewahan Dalam acara Rangkaian resepsi pernikahan Lesti dan Rizky bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan, banyak sekali dibanjiri komentar dari fans, yakni dari akun Instagram Lili Herliani mengatakan, inilah Dedek, wanita sederhana tidak pernah pamer tapi selera yang dipersembahkan untuk orang selalu luar biasa. Berikutnya ada komentar lain dari akun Ezra.Rudi.754 Mengatakan dalam kolom komentar Inilah yang selalu bikin kita jatuh cinta dengan dedek Lesti Yang selalu tampil apa adanya Sederhana tapi berkelas Tidak pamer kalau dia orang punya Luar biasa sahabat ya respon yang sangat positif diberikan kepada dedek Lesti Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan Yang akan diberikan oleh Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial ketika live Instagram Ayah Kejora ya Di dalam mobil ada si cantik Dedek Lesti Kejora Tentunya kita melihatnya sungguh bahagia Dede Lesti tampil sangat sederhana namun elegan dan sangat terlihat cantik para sahabat ya Kita semakin bangga semakin bahagia mengidolakan Dedek Lesti Kejora Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita ke kabar berikutnya, para sahabat ada info resmi langsung dari Bu Harsimi Ahmad. Dalam akun pribadinya, Bu Harsimi menginfokan para sahabat, ya, bahwa di tanggal 28 nanti bakal ada konser Bismillah Menuju Halal Leslar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Untuk para sahabat dan Leslar Lovers yang sudah menunggu berita dan update untuk tanggal akad, resepsi, dan seluruh rangkaian pernikahan Leslar, Tunggu sebentar lagi, karena Lestler akan mengumumkan sesuatu dalam program spesial Leslar tanggal 28 Juni. Wah, apa ya kira-kira? Penasaran? Pasti penasaran, Pak Sobat, ya. Tetap pantengin tentunya. Ido siar bakal ada kejutan yang paling kita nantikan. Lesti dan Rizky Billar akan mengumumkan acara tanggal akad pernikahan mereka, Pak Sobat, ya. Luar biasa, mudah-mudahan saja. Tentunya rangkaian acara resepsi pernikahan dari idora kita ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Dalam postingan Bu Harsiwi tersebut juga menuai banyak sekali pujian serta respon yang sangat positif Yakni dari akun Instagram Leslar Ansgren History mengatakan dalam kolom komentar, "Bu, sewi I love you sama so much, nyanyinya Pak ndas nganu aduh, <laughs> luar biasa. ya dukungan buat Bu Harsiwi juga yang selalu memberikan kejutan dalam tentunya memberikan acara-acara spesial Lesti dan Rizky Bilar di Indosiar. Kita makin bangga, kita makin selalu bahagia bersahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada kita semua." Dan para sahabat yang mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan kejutan terbaru vitamin baru sore hari ini tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin itu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.